Selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang bakal kaya di bulan September tahun 2020. Jika support energi sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang bakal kaya di bulan September tahun 2020. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, ini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama yang bakal kaya di bulan September adalah five of one ataupun lima tongkat untuk zodiak yang pertama yang bakal kaya di bulan September tahun 2020 kita memiliki seseorang yang berzodiak Gemini yang diangkat kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni di sini digambarkan seorang Gemini sukses di dalam karir dan pekerjaan serta keuangan yang sangat meningkat drastis di bulan September tahun 2020 di sini juga menggambarkan seorang Gemini menjalin kerjasama dan itu membuatkan hasil dan di mana setiap pekerjaan ataupun usaha yang dilakukan oleh seorang Gemini akan membuahkan hasil yang sangat maksimal di bulan September tahun 2020 dan di dalam kategori inilah bisa disimpulkan bahwa saya seorang Gemini merupakan seseorang zodiak yang bakal kaya di bulan September tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Page of Cup secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak jadi di sini menggambarkan seorang gemini merupakan sosok seseorang yang bakal kaya di bulan September tahun 2020 di mana ia mendapatkan dukungan dari seorang anak yang merupakan anaknya sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah judgement. Secara umumnya judgement itu diartikan kesempurnaan mendapatkan hasil yang maksimal ataupun kepuasan yang dimiliki dari sebuah hasil. Dan jika kata disjekan, kita gabungkan dengan zonik yang pertama di sini menggambarkan semburang Gemini merupakan sosok seseorang yang bakal kaya di bulan September tahun 2020, di mana ia sukses di dalam berkarir dan di sini mendapatkan dukungan dan doa dari seorang anak yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak Gemini sendiri dan The di sini menggambarkan seorang Gemini mendapatkan kesempurnaan di dalam kategori kariban pekerjaan sehingga berdampak positif kepada keuangan seorang Gemini di bulan September tahun 2020 selanjutnya kita kartu jodek yang kedua dan kartunya adalah age of one ataupun satu tongkat untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang diangka kelahiran 20 Januari sampai dengan 18 Februari di sini menggambarkan seorang Aquarius memiliki harapan bakal kaya di bulan September tahun 2020 dikarenakan seorang Aquarius mendapatkan suatu pekerjaan baru di bulan September di mana pekerjaan ini sangatlah berpengaruh dan menunjang keuangannya sangat bagus di bulan September tahun 2020 di sini seorang Aquarius menggenggam satu tongkat itu menggambarkan seorang Aquarius mendapat pekerjaan ataupun new job yang sangat besar dan berpengaruh positif kepada keuangan serta kehidupan Aquarius di bulan September tahun 2020 dan di disinilah seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang, yang bakal kaya di bulan September tahun 2020 dan untuk support energinya adalah King of One. Secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan dalam kategorinya adalah seseorang yang lebih tua dari Aquarius sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Aquarius mendapatkan pekerjaan di mana pekerjaan tersebut diberikan oleh seseorang yang lebih tua dari Aquarius yang melihat kesungguhan Aquarius di dalam bekerja. Dan jika kartu dekatnya kita gabungkan dengan zodiak Aquarius di sini menggambarkan Seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang bakal kaya di bulan September tahun 2020, dikarenakan ia mendapatkan pekerjaan dari seseorang yang lebih tua dari dirinya yang melihat ciri khas ataupun kinerja Aquarius sendiri. Dan di judgment di sini menggambarkan seorang Aquarius mendapatkan kesempurnaan ataupun hasil yang maksimal terhadap keuangannya di bulan September tahun 2020, dan di sini Aquarius merupakan sosok seseorang yang bakal kaya di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah Two of One ataupun dua tongkat. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang diangka kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret. Di sini menggambarkan seorang Pisces mendapatkan sekaligus dua tawaran pekerjaan di bulan September tahun 2020, di mana di sini sifatnya memilih dan di sini bersifat pekerjaan sampingan. Di sini seorang Pisces menggambarkan juga akan membuka usaha sampingan yang menunjang keuangannya sangat bagus di bulan September tahun 2020 dan di sini juga menggambarkan seorang Pisces bersungguh-sungguh di dalam meniti karir sehingga di sini menunjang keuangannya sangat bagus di bulan September dan berpotensi menjadi seseorang yang bersedia yang bakal kaya di bulan September tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Page of Sword. Secara umumnya page of itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang bakal kaya di bulan September tahun 2020 dengan dukungan dan doa dari seorang anak Pisces sendiri. Dan jika kartu di yang kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang Pisces bersungguh-sungguh dalam meniti karir sehingga berpeluang menjadi zodiak yang bakal kaya di bulan September tahun 2020 dan didukung doa serta motivasi anak Pisces sendiri dan di sini menggambarkan seorang Pisces mendapatkan kesempurnaan dan keuangan yang sangat meningkat list di bulan September tahun 2020 atas kinerja yang ia lakukan dan di sini seorang Pisces merupakan seseorang yang bakal kaya di bulan September tahun 2020 selanjutnya kita kartu zodiak yang keempat dan kartunya adalah Ace option, untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Capricorn yang diangka kelahiran 21 Desember sampai dengan 19 Januari. Di sini juga menggambarkan seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang giat bekerja, fokus dalam bekerja, dan penuh tanggung jawab untuk melakukan suatu pekerjaan. Sehingga di sini orang-orang di sekitarnya menilai plus dan keuangannya akan semakin meningkat di bulan September dengan kesungguhannya dalam bekerja yang menunjang keuangannya sangat bagus di bulan September tahun 2020 sehingga di sini seorang Capricorn merupakan seseorang yang bakal kaya di bulan September tahun 2020 dan untuk support energinya adalah kenaik offshore secara umumnya kenaik offshore itu diartikan seorang pria jadi di sini menggambarkan seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang bakal kaya di bulan September tahun 2020 dikarenakan kesungguhannya di dalam bekerja dan di sini seseorang yang merupakan sahabat Capricorn mendukung penuh atas usaha yang dilakukan oleh Capricorn. Dan jika kartu judgment kita gabungkan dengan zodiac apa di sini menggambarkan seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang bakal kaya di bulan September dan di sini ia mendapatkan dukungan dari sahabatnya. Dan di judgment di sini menggambarkan seorang Capricorn mendapatkan kesempurnaan dan peningkatan keuangan yang sangat drastis di bulan September tahun 2020. Dan di sini bisa kita simpulkan 4 zodiak yang bakal kaya di bulan September tahun 2020 adalah yang pertama, seseorang yang berzodiak Gemini, selanjutnya Aquarius, selanjutnya Pisces dan selanjutnya adalah zodiak Capricorn. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak yang bakal kaya di bulan September tahun 2020, semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.